Banjir bro, banjir ya, musim hujan, banjir ya, inilah mas bro keadaannya. <laughs> Ini sepinggang loh, kalau orang lewat jalan daerah sini ya, sepinggang dan ya, semoga cepat surut ya mas bro. Lululul, itu apa itu, mobil kado, terobos dia. Ah, kena. kalau Bapak yang naik motor, ambruk ya. Terus, ya ya ya, ya gelombangnya gede banget loh. Ya, ya... Eh, digeruduk, loh. Digeruduk. Gila, kayaknya. Digeruduk, digeruduk, digeruduk, digetok-ketok, tuh. Aduh. Oke, okay, lihat nih, bro. Ya, dia itu... Mobil putih, ya. Kayaknya pajero ya. Ya, yaitu nerobos banjir, ya. Ya, ini kita uh, slow motion. Ih, mantap, ya, slow motion. Jadi, lihat tuh bapak-bapak yang lagi dorong motor. Ya, yeah, ya. Jadi, kalau... Uh, emang oke okay lah motor uh, mobil kita itu bisa gitu uh, Banjir kita lewati Tapi kan kita harus lihat orang-orang di sekitar kita bro Gimana nanti kena gelombangnya kan gitu Jadi bapak itu terhempas ya Ini juga terhempas nih Orang yang lagi lewat Banyak banget yang terhempas ya Mungkin dia pede banget Oh mobil gue bisa nih lewatin banjir This no problem Bisa kita lewati Tapi Merugikan orang-orang di sekitarnya ya Tentu aja orang yang kena gelombang Itu kan namanya lagi dorong motor goyang-goyangan ambruk Terus, yang lagi jalan juga tadinya ke pinggul, jadi sampai ke leher, kan? Gitu ya, akhirnya digeruduk deh. Ya, gitulah gimana, bro? Hati-hati ya kalau berkendara sampai ketemu di video.